Saya setiap ada anak-anak kecil, kalau saya datang, Salman. Ustaz Samad. Ada anak kecil, saya salam. Cuman kadang anak kecil yang disalam, emaknya yang Yang disalam itu anak kecil. Salam, nak, salam, salam. Eh, emaknya. Astagfirullah. Eh, itu Ustaz Samad itu ngomong aja. Kemarin kami lihat pas ada cara-cara tausia, itu dia pegang tangan. Nenek-nenek. Enggak -nenek. Nenek -nenek. apa-apa keriputnya udah 17 tapi ibu-ibu hati-hati juga sekarang ada orang yang bernapsu melihat nenek nenek nama penyakitnya odipus kompleks Hati-hati, nenek nenek keluar nanti ada anak-anak muda megang tangan kalian dipegangnya lama Shhh, cepat berobat nggak mempan obat medis konsultasi psikolog psikiater datang ke Syekh Ahmad al-Misri biar diruqyah